kita uh, pengen kembali ngobrolin tentang ini Sat, salah satu problematika yang banyak terjadi di kalangan anak muda sekarang zat karena tergantung tadi kebutuhannya apa kita pengen kuliah itu karena apa sih nah ternyata di dalam konsep pendidikan ya itu ada yang namanya tujuh komponen pendidikan ini padahal seharusnya idealnya seorang siswa adalah mereka yang uh, pola pikir kritisnya itu kelihatan gitu dari bagaimana cara mereka bertanya, dari interaktif dengan ustaznya dan lain sebagainya. Gini set, yang terakhir ini ada dua titipan pertanyaan nih set dari Sobat Ahlak. Oh iya, silakan, silakan. Nah, yang pertama gini set, uh, bagaimana menurut Anda set, kan ada beberapa teman-teman kita di kalangan pesan di kalangan santri ini set, yang mm -hmm. mencukupkan dirinya dengan pelajaran agama di pondok saat contoh contohnya begini saat ada salah satu temen anu saat beliau ini ya emang pengen melanjutkan studinya di pelajaran umum saat khususnya kedokteran saat misalnya kedokteran saat oh, iya. atau enggak arsitektur. Kemudian anak yeah. sempat nanya ke beliau, "Ini nggak ngambil kenapa enggak ngambil jurusan agama nanti waktu kuliah?" "Enggak ah, udah cukup yeah. dengan pelajaran agama yang anak dapat di pondok gitu." Katanya sih katanya oh. seperti itu saat. Gimana saat yeah, kalau menurut antum Sat? Soeb, kalau dia mengatakan, ini juga tergantung ya, setiap orang juga beda-beda kan kasusnya ya. Hmm. Kayak tadi misalnya kenapa dia pengen melanjutkan ke dokteran, a, kenapa dia tidak melanjutkan ke agamaan karena dia pengen melanjut melanjutkan ke dokteran kan. Hmm. Nah, kalau pesannya seperti itu, maka usut jawab ya, enggak apa-apa. Kalau memang tujuannya adalah pengen jadi dokter gitu. Hmm. Pengen menuju surga Allah dengan jadi dokter yeah. ya. Tapi kalau seandainya perkataan ini dilontarkan oleh semua orang bahwa pendidikan di pondok, pendidikan agama di pondok adalah cukup, maka Dhanusad nggak setuju kalau seperti itu. Karena gini, ketika seorang belajar agama, jadi orang belajar itu ada fasenya. Fase pertama adalah mereka akan merasa bahwa mereka mengetahui segala hal. Hmm. Ya, Fase berikutnya, mereka akan merasa bahwa saya mengetahui sedikit hal. Dan fase paling terakhir, ketika orang sudah menjadi orang alim, berilmu, maka mereka akan mengatakan, saya tidak mengetahui apa-apa. Nah artinya bahwa kalau seandainya dia mengatakan, saya ini udahlah udah udah tahu gitu, udah cukup, hmm. nah berarti dia baru masuk ke jenjang yang pertama. Tuh, hmm. Yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Karena orang yang tahu apa-apa, fase ketiga itu akan mengatakan bahwa saya nggak tahu apa-apa dan saya nggak cukup belajar agama. Hmm, gitu seperti itu. Jadi kayak. Tapi ya kalau seandainya tadi eh, hmm. Antum bilangnya bahwa. Nah, seperti seperti padi saat ya ibaratnya saat ya. ya semakin dia berilmu semakin merunduk nah, gitu ya Berisi ya semakin merunduk. Eh, ya, iya. Eh, semakin... Ya. Tidak akan pernah mengatakan bahwa cukup cukup cukup pasti mengatakannya kurang kurang kurang. Oh jadi sebenarnya untuk Begitu. orang yang ingin menggapai surga Allah dengan. Misalnya, dengan menjadi dokter itu lebih baik, emang ya, setia untuk ngambil dokteran. Cuman, baiknya gimana, saat Iya, iya, dia melanjutkan uh, belajar baik, agama kalau, luar dengan sendiri baiknya. gitu. Ya? kalau baiknya, kalau baiknya, mm -hmm. pertama gini: tidak menghalangi kita ketika kita masuk jurusan urusan kedokteran untuk belajar agama. Kedokteran, bukannya banyak sekarang, dokter-dokter yang ternyata juga. Uh, belajar agama, yeah. karena belajar agama ini Suatu yang urgent, kan? Mm. Tola bul itu variabel kewajiban, ini bukan kepada siswa saja, bukan kepada santri, tapi kepada semuanya belajar itu satu su hal yang wajib. Terlebih lagi belajar agama ya. Yeah, betul sih. Nah jadi kalau menurut Ustad tidak ada uh, kontradiksi antara dia mau mengambil umum dan dia belajar agama, karena orang yang mengambil umum pun wajib belajar agama. Hmm. enggak. Nah itu, tapi kalau es profesi, ya, di ah, anak pengen ngambil kedokteran karena anak pengen jadi dokter. Hmm. Ya kalau seandainya dia merasa bahwa surga Allah itu lebih dekat kalau seandainya dia jadi dokter dengan bantu orang lain dengan itu itu, maka tafahul doa silahkan. Tapi kalau usah pribadi, kalau usah pribadi, ketika dia kemudian mengambil kedokteran dan mencukupkan belajar agama, cukup udah itu aja. Yang dikhawatirkan adalah bukan mewarnai, tapi nanti terwarnai. Oh. Karena sekali lagi lingkungan itu sangat penting. Ya, Yang mendidik kita adalah lingkungan kita. Jadi kalau seandainya kita masuk kepada lingkungan yang baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik, begitupun sebaliknya. Hmm. Nah, kalau nasihat Ustadz adalah, buat siapapun, mau jadi apapun, ingat satu hal. Jangan pernah berhenti dan merasa cukup Dalam hal agama Kita belajar ini nggak ada ujungnya ya Makanya kayak Imam Ahmad kapan, Ketika ditanya kapan istirahat, Beliau mengatakan apa Kalau seandainya langkah kaki saya udah, udah masuk surga hmm. Baru beliau cukup untuk Untuk belajar nah, Makanya sangat tidak bijak sekali ketika Kita yang tidak tahu apa-apa Belum punya apa-apa mengatakan bahwa cukup Belajar agama sampai sini aja hmm. Padahal agama ini itu adalah bekal kita dalam mengharungi samudra kehidupan. Kalau seandainya agama kita baik, kita punya kompasnya, kita punya perahunya, maka kita hendaknya akan sampai kepada tujuan kita. Tapi sebaliknya, kalau seandainya agama yang merupakan kompas kita nggak ada, kita akan terombang-ambing di samudra dunia yang luas ini. Jadi kembali lagi tanyakan, apakah kita ini benar-benar soleh? Apakah kita ini sudah benar-benar berpin? Atau merasa so pinter, gitu, katanya. Kadang kita kan merasa sopin teri oh, itu, saat ya. kita baru dapat ya. baru dapat ilmu sedikit. Ya, itu <laughs> bilangnya ah, oh, apaan sih? Gini? Gitu, Satu. nah, itu nah, ya. makanya Misalnya, bisa katakan itu adalah fase pertama, dalam pertama, fase, fase pertama, fase pertama, ya. hmm. Oke deh. Hmm. Jadi ya udah kalau gitu Soal berikutnya? lanjut yang pertanyaan Raku, kedua saat ya? Lanjut ke pertanyaan kedua saat. Yang kedua nih saat ini pertanyaan dari anak pribadi oh, iya, Sat, ya? Jadi anak mau nanya Sat. kan antum oh, iya. setelah lulus dari SMA ini uh -huh. melanjutkan studi di luar negeri saat ya? Atau bagaimana saat? Oh, enggak enggak. Nggak langsung. Enggak langsung. Enggak langsung, enggak langsung. Oh, enggak langsung, Nah. ketika terus setelah lulus SMA, Ustad mm -hmm. ke Muhammadiyah Malang, mm -hmm. kemudian ke Yaman, baru ke Madinah. Oh, berarti dua kali transit negara nih set <laughs> Nah. Di situ oh, iya. anak pengen tahu nih, set uh, sebenarnya motivasi antum kuliah di luar negeri ini apa sih, set Padahal kan kalau kita lihat saja dari kasat dari secara kasat mata, uh. set, kuliah di luar negeri itu tantangannya bener-bener hmm. banyak saat mulai dari kultur saat dari budaya terus dari makanan yang udah berbeda Sat. apalagi kan kalau Indonesia sama Arab tuh kan rempahnya beda saat yeah, yeah. di sana kebiasaannya makan di ya, gitu. sana kebiasaannya makan kambing yang banyak saat satu porsi satu porsi itu udah kayak empat porsi orang Indonesia di sini ayam yeah. sambal, tempe gitu saat beda saat dari makanan udah berbeda kemudian dari segi sosial dari masyarakat itu juga berbeda, Seth ini kan banyak banget ya. uh, tantangan-tantangannya kalau kalau kita lihat secara kasat mata kalau kuliah di luar negeri nah, anak pengen tahu nih, Seth, motivasi antum untuk kuliah di luar negeri ini kenapa sih, Seth? Padahal kan tantangannya banyak dan sebenarnya saat pendidikan di Indonesia ini enggak jelek-jelek banget Seth, dan hampir menyamai pendidikan di luar negeri, Seth yeah, itu bagaimana? eh right. uh ini juga tidak bisa dipimbang dengan satu timbangan ya maksudnya tidak, meracanya itu enggak, enggak satu gitu hmm. tergantung kuliahnya apa, gue atau enggak, dan lain sebagainya itu yang pertama tapi kalau pertanyaan tadi, pertanyaan Rakul mengatakan bahwa kalau tantangannya banyak, justru Ustadz suka tantangan hmm. bukankah orang yang sukses adalah mereka yang mau keluar dari zona nyaman? eh, bener Ustadz <laughs> Nah. Motivasi kenapa Ustadz milih luar negeri sebagai destinasi atau tujuan Ustadz dalam melanjutkan uh, pembelajaran atau melanjutkan uh, studi ya Itu ada banyak Rakul Yang pertama adalah karena itu mimpi Ustadz dari dulu hmm. Pengen bisa sekolah di luar negeri Alasannya kenapa? Oh, karena banyak hal lah Apalagi terutama beasiswa ya Ini kita, kita berbicara tentang beasiswa dulu ya Iya betul kalau beasiswa kita memiliki uh, privilege yang banyak. Salah iya. satunya kenapa usah pengen banget sekolah di Madinah adalah karena tempatnya ya Madinah siapa sih yang mau di sana? Kota Nabi set ya. Nah. nah itu ya kan pasti orang semua orang Muslim di dunia ini mendambakan untuk bisa tinggal di sana, hmm. apalagi bisa mengenyam pendidikan di sana. Iya betul say. Terus kemudian ya yang kedua kita dikasih uh, uang saku, kita dikasih uang buku, kita dikasih banyak hal lah nah kita memiliki kelebihan-kelebihan itu yang ya kalau kita kuliah di Indonesia kita nggak dapatkan itu gitu itu yang pertama ya jadi motivasinya itu karena hal-hal demikian uh, terus kalau misalnya ditanya apa keunggulannya ini kalau bicara bukan beasiswa ya apa sih keunggulannya kita kuliah di luar negeri gitu padahal di Indonesia juga pendidikannya nggak kalah penting iya betul so. nggak kalah bagus jawabannya juga, so. adalah yang pertama karena pengalaman hmm. Dan menjadikan kita lebih mandiri Kita juga tahu kan bahwa uh, experience is the best teacher yeah. Pengalamannya adalah guru terbaik dan lain sebagainya Ini memang benar banget ya, benar sekali Karena pada satu sisi pengalaman itu bahkan lebih penting dari pendidikan itu sendiri mm. Nah itu, jadi orang-orang ketika masuk perusahaan sekarang ya Yang dilihat pasti kan pengalaman ini kerja pengalaman apa Pengalaman kerja Seth. Pengalaman. Nah, ini pengalaman ini sangat penting banget memang. jadi kenapa Ustadz pengen kuliah di luar negeri salah satunya karena atau kenapa kita kita sekuliah di luar negeri karena pengalamannya mm -hmm. bertemu dengan orang dari uh, berbagai macam negara berbagai macam kultur dan kebudayaan dan lain sebagainya dan inilah yang menjadikan kita lebih mandiri kenapa? karena orang-orang yang kuliah di luar negeri mau gak mau mereka harus beradaptasi iya. jadi orang-orang yang kuliah di luar negeri itu tingkat uh, adaptifnya atau adaptiknya itu hmm. lebih tinggi daripada orang-orang yang di luar negeri ya, karena hmm. mereka harus menyesuaikan banyak hal di tempat yang tidak biasa setia. Iya. Uh -uh. pertama lingkungannya makanannya cuacanya tabiat orang-orang sana masyarakatnya nah, dan betul. lain sebagainya nah inilah yang kemudian menjadikan mereka harus bisa survive gimana pun hmm. caranya, ya saya harus bisa survive di negara ini. Harus bisa lulus, harus bisa ini dan itu. Nah, ini juga menjadikan uh, kuliah di luar negeri itu menarik ya. Hmm. Selain karena pengalamannya tadi, ya karena kita tuh dituntut untuk keluar dari zona nyaman kita. Hmm, yeah. Kita dituntut untuk bisa survive. Nah, itu, itu yang, yang pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang atau kita itu lebih condong untuk kuliah di luar negeri yang kedua poinnya adalah karena ketika kita ketika kita kuliah di luar negeri kita bisa dengan optimal mengembangkan kemampuan bahasa kita. Hmm. Contoh lah ya, kita belajar di uh, Yaman, belajar di Saudi. Ketika sampai sana, telinga kita, lisan kita itu sudah terbiasa mendengarkan dan melihat native ngomong itu seperti apa sih. Hmm. Nah, ini dari segi bahasa kan nah inilah yang kemudian menjadikan kita itu lebih kaya misalnya kosakatanya terus kemudian uh, dari struktur bahasanya banyak hal lah ya jadi ya, ya, makanya kenapa orang uh, pengen pergi di sana itu karena baik mereka, mereka pengen merasakan langsung atmosfer Arab dan bahasa Arab yang sebenarnya mereka katakan dan ucapkan itu seperti apa sih hmm. Karena beda apa, apa. jelas beda orang-orang yang belajar hanya dari buku saja, ya, dan orang-orang yang langsung ke sana. Nah iya ya, betul. Kan? Iya. Gak mungkin sama. Nah, pengalamannya pun beda. Nah ini itu yang kedua ya mengembangkan e, penguasaan e, bahasa asing. Terus yang ketiga adalah mempelajari perspektif baru dan membuka pola pikir. Nah ini yang menarik nih. Karena kenapa? Hmm. Karena setiap budaya, setiap kultur, setiap negara. Itu mereka memiliki caranya masing-masing dalam berinteraksi dengan dunia luar Nah kita ini makanya bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang ya. hmm. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya mengevaluasi diri kita nih hmm. Wah orang Arab kok mereka Masya Allah ya kerja dun, Mereka melihat dunia itu enggak dunia banget gitu Mereka hmm. melihat dunia itu untuk aja akhirat Enggak silau Iya nggak silau Nah ini kan merupakan kelebihan ya kelebihan yang bisa kita ambil gitu oh budaya Arab yang baik seperti ini nanti kita lihat lagi nih orang Jepang misalnya uh, orang Jepang nih kok dalam masalah waktu mereka masya Allah segala macam nah akhirnya pada akhirnya inilah yang kemudian menjadikan kita evaluasi diri dan mengambil kelebihan kelebihan yang ada pada pada orang lain ya jadi membuat pikiran kita juga lebih terbuka itu dan yang terakhir adalah memperluas jaringan sosial Relasi setiap. Jadi, kenapa kita kuliah... Ya relasi Kenapa kita kuliah di luar negeri Karena biasanya meskipun kita nanti Akhirnya adalah pulang ke Indonesia Pulang ke negara masing-masing Biasanya kita masih keep in touch sama teman-teman uh, kuliah hmm. Nah tapi Ini ada hal penting nih yang perlu teman-teman ketahui Kebanyakan orang Atau mahasiswa Di Arab Saudi sana Salahnya adalah Mereka hanya bergaul Dengan orang-orang yang dari negaranya saja, husan hmm. berani bilang ini kesalahan karena apa? Karena kita tidak pernah tahu masa depan itu seperti apa. Siapa tahu kita, eh, suatu saat pergi ke Inggris, ada teman kita dari Inggris, masih ada kontaknya dan lain sebagainya. Oh, iya Siapa tahu dia jadi perdana menteri, dia dari kita nggak bakal tahu masa depan kita seperti apa, kan? Nah, kebanyakan teman-teman kita itu hanya bergaul dengan orang Indonesia saja, padahal kalau menurut ustadz, ustadz so pribadi ya. Ketika kita bergaul dengan orang Indonesia, di Indonesia pun kita akan masih bisa saling sapa. Apa gitu. bedanya gitu, Setia? Apa bedanya, iya. Nah, yang kedua, bahasa kita. Kalau seandainya kita ngomongnya dan duduknya sama orang Indonesia lagi, bahasa kita nggak akan berkembang. Jawa-jawa juga, Setia. Nah, iya, Jawa-jawa juga. pasti Jawa -jawa seperti Sunda. juga. Jadi nggak ada perkembangannya. Nah, makanya, bagi teman-teman yang nantinya kedepannya akan kuliah di luar negeri, poin ini yang uh, pengen saya nasihatkan salah satunya adalah bergaulah dengan teman sebanyak mungkin yang dari luar jangan hanya teman-teman Indonesia aja karena teman-teman Indonesia dengan seiring berjalannya waktu kita akrab dengan sendirinya hmm. tapi belum tentu dengan teman-teman luar ya. nah ya. alhamdulillah sampai sekarang ustadz masih uh, kontak Tanda. dan sering banget kontak langsung sama teman-teman uh, yang ada di luar sana teman-teman dari Inggris ya, terus dari uh, mana tuh wina Uih. membuka relasinya yang, yang luas orang gitu saja. Ya. Iya, orangnya aman, anak-anaknya masyhif dan lain sebagainya. Nah inilah hmm. yang kemudian akan menjadi relasi kita ke depan. Ya siapa tahu dengan kita mengunjungi mereka ada akan akan ada project apa kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, jadi harus visioner mikirnya ke depan. Baik, hmm. nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan terkait uh, kenapa sih kita sekolah gua luar negeri itu pertimbangannya apa? siapa tahu juga bisa kali nah, Mungkin uh, tambahan sekali oh, iya. lagi gimana ah, lanjut uh, terakhir terakhir iya. terakhir uh, kenapa kuliah di luar negeri juga karena hmm. proud atau gengsinya itu lebih tinggi lebih dapat saja kita tidak bicara tentang itu Iya, kita tidak bicara tentang gengsi dalam arti bahwa Oh kita supaya gengsinya tinggi enggak Tambung. artinya kita juga harus bisa melihat realita bahwa orang-orang di Indonesia sekarang ini nutup mata mereka sebelah untuk lulusan-lulusan dalam negeri tapi mereka memuja mereka mengagum-agumkan lulusan luar negeri padahal belum tentu juga kehilangannya bagus iya betul, Seth belum tentu juga kehilangannya lebih baik nah tapi yang, yang terjadi apa? yaitu mereka lebih mengutamakan orang-orang luar negeri daripada orang-orang lokal hmm. nah inilah yang kemudian menjadikan kesempatan kerja itu terbuka lebih lebar hmm. baik, itu aja tambahan iya, yes, Seth betul juga, Seth kalau anak sering, sering dengarnya, orang luar, uh, lulusan mana? Orang luar, lulusan luar ya, negeri itu. nih. Padahal kan kita kan gak tahu saat kampusnya, kampus apa, grade-nya, grade-nya seperti apa. Yang penting di luar, luar negeri nih, wow, berarti wow gitu, sah. Iya, ya. <laughs> kan, apa apa pikiran masyarakat gitu, sah? ya, ya. Oh, oke, okay, saat kau itu, insya Allah, saat anak jadi kepingin, jadi kepingin kuliah di luar negeri saat gara-gara ini, Sat. Oh, harus, harus, insya Allah, harus. Betul, ya, jadi penting, Lu, jadi. Ustadz. Ya. Jadi, penting banget dulu gurusat oh. bilang dulu, dulu gurusat bilang potensi antum itu bukan kampus-kampus terbaik dalam negeri tapi potensi antum dengan bahasa Arab antum dengan kurikulum yang antum sudah pelajari potensi antum itu adalah kampus-kampus terbaik yang berada di luar negeri nah makanya Rakul kalau mau kuliah ya, harus bisa ke luar negeri amin sad kan sebenarnya mengangkat martabat keluarga juga sih satu sad <laughs> Oh, anaknya bapak ini yang kuliah di luar negeri ya? Gitu, sort. Oh, nenek juga kan insya Allah bakal bangga juga, Sud Oh, Masya Allah cucunya bisa kuliah di luar negeri, gitu, Sud uh, Iya, <laughs> ya, sort, mengangkat martabat juga, sort. Oke, Sud, Masya Allah Masya Allah nih, Sobat Ahlan uh, Pada edisi kali ini kita udah dapet Wah, uh, Masya Allah banyak banget faida dan ilmu-ilmu baru nih Mulai tentang esensi tadi ya Tujuh esensi kenapa kita harus Sekolah, kenapa kita harus belajar satu tempatnya ya, bukan sekolah. Tujuh esensi kenapa kita harus kuliah dan sekolah gitu, set. Agar gak buta gitu set. ketika kita masuk kuliah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari gitu, Si Yang kedua, kita dapat sharing-sharing pengalaman juga nih dari Ustad tadi tentang kenapa motiva dan motivasi-motivasi Ustad ini untuk memilih ke luar negeri, Oke, kalau gitu, Ustad, yeah. ini udah masuk waktu zuhur juga, Ustad. Jazakumullah ya. saat atas nasehat dan ilmu-ilmunya nih, Sat. Masya Allah banyak banget Sat. Sampai kayaknya bakal dibuat dua, dua part nih, Sat, nih. Bakal kita buat Aha. part 2 biar dibagi dua aja Sat. Nah, buat sobat Ahlan yang lagi nonton nih, jangan lupa saksikan Ahlan Talks edisi Ramadan Di episode yang akan tayang di 10 hari terakhir Ramadan hanya di channel Ahlan TV Channel, oke kalau gitu, saya Raul Lahmat pamit undur diri. Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.